Apakah uh, ada pernah mengalami atau melihat misalnya ada ada ada orang yang berinvestasi di mata uang kripto ini tiba-tiba kaya mendadak gitu? Banyak bang yang <laughs> miskin <musti> mendadak pun tidak <laughs> sedikit. <laughs> Kita banyak malahan ya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Dewara Channel nah kali ini kita akan membahas tentang apa yang uh, sedang trending kali ini ada yang mengatakan bitcoin, ada yang mengatakan mata uang kripto, dan untuk uh, topik kita kali ini kita akan membahasnya bersama dengan pemimpin redaksi blockchainmedia.id Vincent Sius Tepu, yang hadir dengan kita langsung dari Medan Sumatera Utara, selamat malam Vincent, apa kabar? Malam malam bang, sehat selalu bang, iya, sukses iya. Ini kan uh, saya ini belakangan ya Kemana-mana ketemu teman ngomongin uang kripto Nanti di kantor nongkrong dengan teman ngomongin uang kripto Jadi ini apakah hmm. memang sedang trending ini uang kripto di Indonesia? Ya untuk Indonesia sangat-sangat uh, trending bang dan ini sebenarnya sudah berlaku sejak empat tahun yang lalu. Hanya saja kan ketika tahun 2020 itu lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang berskala global dan terkenal itu membeli Bitcoin untuk menjadi bagian dari neraca keuangan mereka. Ditambah ketika bulan Februari 2021 perusahaan terkenal yakni Tesla pimpinan Elon Musk itu membeli Bitcoin senilai 1,5 miliar USD. Jadi, tingkat ketertarikannya itu semakin besar uh, di ranah global, apalagi di Indonesia. Gitu, ya, ya, ya, ya. Nah, kalau perkembangan uang kripto di Indonesia sendiri di uh, seperti apa saat ini? Ya, kalau kita tarik dari hype pertama itu ketika tahun 2013 ya Bang. Hmm. Saya sebut hype itu kenapa? Karena di tahun 2013 itu sampai ke ujung Desember 2017, disitulah kenaikan harga Bitcoin dan sejumlah uh, crypto lainnya itu naik gila-gilaan. Bayangkan saja ketika Desember 2017 itu harga Bitcoin itu sempat menyentuh di kisaran 19600 sampai 20.000 US dollar atau sekitar 30 jutaan pada masa itu. Nah, ketika itulah. Bank Indonesia mengeluarkan uh, uh, amaran ya bahwasanya Bitcoin itu bukan adalah alat pembayaran yang sah hmm. yang sah hanyalah rupiah ya. dan resiko itu ditanggung sendiri oleh pengguna Bitcoin itu sendiri hmm. nah tapi larangan itu kan tidak menjadi uh, halangan bagai, bagi beberapa pengguna aset kripto karena kan pada dasarnya sistem kripto uh, ini adalah di luar dari uh, struktur uh, sistem pembayaran nasional oleh BI dan di luar struktur dari uh, pemerintahan untuk urusan ekonomi keuangan yang seperti ini. Hmm. nah dulu kan uh, banyak orang yang ragu-ragu atau malah tidak percaya ya untuk berinvestasi di uh, mata uang kripto ini. nah kalau menurut Vincent hmm. uh, Kapan titik baliknya itu? Sampai akhirnya orang, akhirnya banyak yang mau gitu. Ya, sebenarnya 2017 itu belum ada penampakan soal uh, pertumbuhan jumlah pengguna kripto uh, secara global, Bang. Kenapa? Walaupun di Desember 2017 itu, ada satu perusahaan uh, terkenal namanya uh, Chicago Mercantile exchange itu salah satu uh, bursa komoditi paling terbesar di dunia yang berbasis di Amerika mereka mengeluarkan produk uh, Bitcoin berjangka untuk kali pertama diperkenalkan kepada dunia tapi ketika itu pula harga Bitcoin turun dari level 20.000 di desember de 2017 sampai ke level sekitar 3.000 uh, dollar beberapa tahun setelah itu jadi penurunannya 85% sekitar segitu nah disitulah uh, dimulai lagi beberapa pelaku uh, pasar kripto melihat ada potensi soal bitcoin dan aset kripto lain kenapa? misalnya bitcoin bitcoin itu dinarasikan sebagai digital gold emas digital karena jumlah pasokannya itu jauh lebih langka daripada emas fisik dan lebih mudah diverifikasi tingkat ketersediaannya, uh, supply -nya. kemudian seberapa jauh dia bisa diverifikasi sistem uh, transaksinya. Yaitu. Jadi ada sejumlah keunggulan yang ada di sistem kripto ini dibandingkan uh, emas. Sehingga di tahun 2000 bang, kalau bang perhatikan grafik itu, uh, ada arus keluar modal dari pasar emas hmm. ke bitcoin. Artinya orang jual emas ya, ya. untuk membeli Bitcoin. Nah itu sebabnya ketika selama tahun 2020 emas dunia itu uh, imbal hasilnya tidak sampai 30 sekitar 20 persen Serta selama hmm. tahun 2020 sedangkan Bitcoin itu naik 300 Dan ini untuk kali pertamanya terjadi sepanas darah manusia Bang. Emas tidak diapresiasi tetapi yang diapresiasi adalah kelas aset ini, Bitcoin ini. Hmm. Ya, ya. Hmm. Nah sekarang nih dengan kondisi uh, uang kripto yang lagi trending tentu banyak orang yang akan tertarik untuk untuk untuk ikut gitu nah kalau menurut Vincent apakah belum terlambat ini bagi orang-orang itu untuk ikut dan bagaimana caranya kalau mereka pengen ikut ya yeah. soal terlambat relatif bang tapi kalau saya sebut uh, cukup terlambat tidak juga ya relatif tapi bagi saya berdasarkan data yang saya punya itu tidak juga nah kalau uh, dari sejumlah uh, kajian sebelumnya misalnya dari uh, PWC kemudian sejumlah riset lainnya misalnya dari Glassnode kemudian dari MicroStrategy jumlah pengguna aktif aset kripto di seluruh dunia ini datanya di, di Desember 2020 bang ya itu sekitar 100 jutaan hmm. pengguna aktif tapi itu yang terdata ya, terdata dalam arti di sejumlah excess itu kan ada data dirinya, KTP, segala macam. Itu jumlahnya 100 juta. 100 juta itu terhitung dari awal Bitcoin lahir Bang, tahun 2009. Februari. Artinya masih sedikit ya dibandingkan dengan... Artinya itu masih sedikit, sedikit Bang. Dengan berbandingkan jumlah aset kripto yang jumlahnya ribuan, kemudian masing-masing aset kripto punya keunggulan masing-masing termasuk Bitcoin. Gitu. Jadi bagi saya belum terlambat, ya. tapi ya harus uh, memahami resikonya bang, karena ini resikonya sangat tinggi, tidak semua cocok semua bagi semua orang. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang-orang? Apakah mempelajari dulu atau misalnya apakah ada semacam khususnya atau seperti apa buat orang-orang yang yang baru mau ya. akan uh, mencoba? Iya yang pertama kalau ini berdasarkan pengalaman saya pribadi kenal bitcoin waktu tahun 2014 termasuk pengalaman teman-teman uh, yang juga sudah lama di uh, ekosistem seperti ini bang jadi yang pertama kita harus mengenal uh, basic dari uh, cryptocurrency itu basicnya adalah teknologi bang jadi bitcoin kemudian crypto yang lain itu menggunakan asas teknologinya adalah teknologi blockchain jadi teknologi blockchain itu sebagai sebuah sistem pirantiluna untuk mentransfer objek bernilai secara digital di luar struktur keuangan uh, pemerintahan yang biasa dan dia tidak diciptakan oleh negara manapun dalam kurung praktisnya sederhananya adalah itu adalah uang yang diciptakan oleh komunitas untuk komunitas itu. dan dia berdasarkan murni berdasarkan uh, supply and demand jadi mau nggak mau misalnya kita mau beli bitcoin nih misalnya kan kita pelajari dulu dari makalah yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto di tahun 2008 itu dia sebutkan judulnya adalah bitcoin adalah sistem uang elektronik peer to peer situ ada 9 halaman yang menjelaskan tentang basis dari sistem keuangan desentralistik yang dia rancang memang membingungkan di awal ya bang tapi ada juga beberapa buku-buku yang lebih sistematis untuk bisa dipelajari, dan itu saya pikir wajib belajar teknologinya, basisnya seperti apa. Kemudian nanti soal uh, ekosistem perdagangannya, bang. Hmm. Karena ada beberapa yang legal, ada yang ilegal, yang gitu kan. Kemudian bagaimana menggunakan wallet. Termasuk yang paling penting tadi selain risiko sangat tinggi, paling penting adalah uh, manajemen uangnya, bang. Ya, ya, Manajemen ya. uang artinya uang yang kita anggap digunakan untuk investasi di aset kripto, digunakan untuk trading di aset kripto, memang adalah uang dingin. Artinya, uang kan, uang, perlu panas. uang dingin artinya pemahaman perlu semacam edukasi juga di sini. Kan, nah, terkait tadi ngomong soal blockchain betul, kan? dan harus komprehensif, Bang. Jangan tabung tangga. Ya. Hmm. Nah, kembali ke soal blockchain hmm. tadi, nah. Uh, Vincent ini kan sekarang pemimpin redaksi di blockchainmedia.id artinya ini adalah salah satu uh, bagian dari upaya mengedukasi itu karena latar belakang berdirinya blockchainmedia.id ini uh, uh, se seperti apa dulu nih? apakah karena memang waktu itu masih kurang media-media uh, yang mengedukasi tentang blockchain dan sebagainya? ya, salah satunya yang seperti abang sebutkan itu jadi itu kami terbitkan di bulan November 2018 2018 Jadi, ya. uh, alasannya sangat sederhana hmm. uh, sangat sederhana kenapa selama ini teman-teman di Indonesia untuk membaca sejumlah uh, kabar berita terkait perkembangan kripto termasuk Bitcoin teknologi blockchain itu kebanyakan dari media-media asing hmm. nah masalahnya warga Indonesia sudah memahami aset kripto tapi tidak memahami uh, secara jelas media-media yang berbahasa Inggris itu kebanyakan. Nah kita coba uh, sebentar kita mem memfasilitasi termasuk uh, menghimpun sejumlah potensi uh, proyek-proyek terkait uh, blockchain yang datang dari uh, warga Indonesia sendiri juga begitu. Termasuk pasarnya ESET, Indodax, kemudian Tuku dan macam-macam. Dan kami melihat pada masa itu potensi sangat besar, bang, sangat besar. Jadi eh, karena kami medianya sangat spesifik di teknologi blockchain dan aset kripto, tidak ngomong sektor yang lain dan ini sektor keuangan, kami berpikir potensi sangat besar dan ini terjadi eh, di tahun keempat sekarang ini, kita. sangat disambut baik. Kalau sekarang ada berapa media kira-kira di Indonesia yang khusus nisnya itu membicarakan tentang blockchain ini apakah salah satunya? Uh, secara spesifik untuk blockchain aset kripto di Indonesia itu total ada 16 bang ada oh. 16 media? 16 iya yang spesifik untuk itu dan saya pikir ke depan akan semakin banyak iya iya dan uh, secara tingkat persaingan justru kita bertempur dengan media mainstream gitu <laughs> Lebih karena media mainstream, mainstream juga itu. di di apa di rubrik -rubri ekonominya banyak membicarakan juga masalah mata uang kripto ini. Betul, Bang, betul. Dan itu terjadi sejak Tesla beli Bitcoin. Itu stres rasa banget itu grafik Jadi Ini faktor Elon Musk-nya wow. itu ini ya. Sangat-sangat mendongkrak ya. Banget, Bang, sangat banget. Sampai katanya dia baru mengumumkan akan konvers aja itu udah hmm. <laughs> udah ribut katanya pasar itu ya. Iya. Ya, ya, ya. Nah, belum belum jelas aja kabar beritanya masih bias sebenarnya udah ya. apa e, persepsinya udah aneh-aneh ini kan? artinya apakah berinvestasi di mata uang kripto ini masih menjanjikan kalau menurut Vincent bagi saya menjanjikan bang dan ya. ada banyak faktor yang paling utama adalah penurunan nilai mata uang bang hmm, betul. dan itu terjadi sejak pandemi diumumkan waktu di bulan Maret 2020 hmm. khususnya mata uang dolar bang ya. ya kalau abang lihat nanti dengan grafik uh, DXC ya indeks uh, mata uang dolar sejak Maret sampai hari ini itu hampir lebih 20% kalau saya tidak salah ya hmm. penurunan nilai dolar itu terhadap mata uang lain misalnya euro, yen, dan dolar uh, Singapura artinya kalau orang Amerika menyimpan dolar sejak Maret berapapun jumlahnya pasti nilainya kan berkurang ya gitu, gitu bang. jadi tadi uh, itu gimana sama halnya misalnya kalau kita menabung uh, dolar di uh, investasi lain yang satunya dolar kemudian uh, deposito di ya. beberapa bank di Amerika termasuk menabunglah paling sederhana atau membeli obligasi ya nilainya nggak seberapa karena ada potensi inflasi yang buruk tahunan di Amerika Serikat Gitu. jadi orang beranggapan lebih baik masuk ke aset kripto walaupun risiko tinggi tapi imbal hasilnya return itu lebih menarik daripada ya. menabung di bank biasa gitu. termasuk ya, rupiah ya. bang. jadi rupiah kan juga kan lagi turun juga nah dari pengalaman Jatuh, pribadi, misalnya itu... kalau rupiah gini bang nah. Nah, lanjut misalnya rupiah kan gitu kan rupiah ini misalnya ada wacana kan PPN mau dinaikkan tuh menjadi lima hmm. persen kan. Hmm. Nah kalau itu terjadi tahun depan kenaikannya maka inflasi itu akan berpeluang masuk di skala empat hmm. persen. Artinya harga barang dan jasa naik. Naik ya. Kalau kita naik kemudian daya beli kita pun rendah gitu. Jadi Mata. lebih baik kita tidak beli tapi masuk ke investasi yang returnnya lebih tinggi. Gitu. Jadi orang akan masuk ke aset kripto juga ujung-ujungnya apalagi sekarang di di secara general kantor-kantor tidak menaikkan gaji dan sebagainya bahkan kalaupun misalnya gajinya naik empat persen pun masih, masih masih masih ini ya masih belum menutupi kalau memang inflasinya empat persen juga artinya artinya uh, ya uh, semakin berat lah sebenarnya bagi bagi para bagi para orang yang yang gajinya bulanan gitu. Nah, betul Bang, betul. Pertanyaan yang terakhir nih. Dari pengalaman pribadi Vincent. Dari pengalaman pribadi, apakah uh, ada pernah mengalami atau melihat misalnya ada ada ada orang yang berinvestasi di mata uang kripto ini tiba-tiba kaya mendadak gitu. Banyak Bang yang miskin <laughs> mendadak pun tidak sedikit. kita <laughs> gitu, <laughs> banyak malah ya. iya. Gitu. Yeah. <laughs> yeah, yeah. yeah. Hampir-hampir imbang bang, karena kan ini permainannya psikologis bang dan murniin hukum rimba hmm. berdasarkan supply and demand gitu, nggak ada ngeremnya bang. Jadi kalau misalnya di saham kan ya. turun dua naik 100% itu ya. orang bursa berhak untuk ya. menyetop perdagangan. Ini nggak ada. Gitu. Ya, ya, ya. langsung langsung di ini ya, langsung dibekukan kirinya. Gitu ya. Betul bang. Oh, ya, ya. Dan dan di mata uang kripto itu tidak ada jam jam buka pasar dan tutup pasar ya. 24 jam 24, ya? jam, 24 <laughs> per 7 selama setahun lebih mas. penuh Bang enggak ada tutupnya enggak ada berhenti jadi ketika kita tidur harga bisa turun atau bisa naik iya gitu. iya iya. iya. Nah, kita, nah, kita uh -uh. tidur kita mimpinya naik bangun tidur rupanya turun bisa betul, gitu. ya, <laughs> ya karena saya dekat cerita gila, ada betul, ya, yang Man. cuman ribu tiba-tiba jadi 6 juta gitu-gitulah Oh uh, bang betul. Yang apa Ari yang nanam jutaan juga tiba-tiba uh, apa namanya anak. Tapi ada yang bilang hmm. kalau hmm. di mata uang kripto ini aset itu tidak tidak tidak bakal habis. Gitu. Benar nggak itu? Artinya nah, modal deposit hmm. ini tidak bakal habis gitu. Betul bang, betul. Dalam arti gini ya, nggak nggak jadi nol. Jadi ada kemungkinan itu walaupun turun besar ada kemungkinan potensinya untuk naik lebih tinggi daripada penurunan itu sendiri itu. Jadi, kalaupun ada yang nol yang habis semua modalnya itu ketika masuk di aset kripto yang ada tindak pidana penipuannya. nah misalkan kan kemarin yang ada di Bandung atau di Jakarta itu yang ditangkapkan bosnya itu kan. Nah, kalau itu uh, penipuan uh, skema ponzi tapi berbalut aset kripto, memang ada aset kripto yang diperjualbelikan tapi ada akumulasi oleh bos si penerbit aset kripto itu sendiri nah itu udah pasti nol karena uh, duit itu nggak akan nggak uh, bisa diperdagangkan dan tidak ada market maker sendiri gitu artinya kalau tetap mengikuti alur yang sebenarnya uh, artinya masih bisa lah ya di, di apa namanya itu dihindari hal-hal yang, yang seperti itu ya iya yeah. dan di aset kripto sendiri kan gini bang aku uh, Uh, banyak sih anggapan bahwasanya di kripto ini uh, mirip judi kan gitu kan mm -hmm. ya kalau kita bilang judi ada karakter judi sebenarnya tapi tidak judi murni kalau misalnya lotre betul. Apa, uh, bola atau yeah. uh, pacuan kuda misalnya kan yeah. kalau pacuan kuda kan nggak ada grafiknya bang betul, betul, betul. nggak ada grafiknya sehingga kita bisa pakai beberapa indikator kita melihat kecenderungan harganya ini turun atau naik tapi di aset kripto itu tersedia sama seperti kita menganalisis harga saham ataupun valutasi. Bukan-bukan <suk> juga ya, bukan bahkan tep naik turun itu ya. <laughs> iya bang, itu. Oh. Jadi ada ada grafik yang mudah kita baca dengan indikator yang sangat sederhana. Kapan kita harus beli, kapan kita harus jual, dan di tanggal berapa kita bisa lihat itu. Oke, okay. baik. Terima kasih banyak, Pinhasus Yuskepu atas hmm. waktunya bersama uh, kita di Debara Channel. Artinya buat yang mendengar atau yang menyaksikan video ini kalau masih ada kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan tinggal tulis di kolom komentar nanti akan kita sampaikan langsung ke uh, Pak Vincent Susi Tepu untuk dijawab baik terima kasih Vincent selamat uh, apa selamat terus uh, menjalankan blockchain media ID-nya semoga menjadi barometer informasi-informasi uh, tentang blockchain di Indonesia baik bang terima kasih banyak bang Oke, sama-sama. Demikianlah uh, wawancara kita pada hari ini di Deborah Channel. Sampaikan uh, komentar Anda di bawah. Kalau ada pertanyaan, silahkan cat, uh, tuliskan pertanyaan di kolom di bawah, dan sampai bertemu lagi di topik-topik berikutnya. Sampai jumpa!